yang menjadi buta setelah mukanya tersiram cairan kimia. Sebelum terjadi insiden, Matt melihat ayahnya yang seorang petarung, Jack, the Devil. Murdoch bekerja untuk mafia bernama Fallon. Jack yang menyesal ingin tobat, tapi dihalangi Fallon. Karena tidak I menemukan mata sepakat, Fallon ngomong ngomong berani saat Matt sudah dewasa. Matt sebagai di kawasan Hellas Richard. Ia orang tidak mampu menjadi kuasa hukum mereka secara cuman. -cuman. Di kalah malam, ia memakai kostum dan jadi jari menjadi keboah yang merintus penjahat. Jadi, Jangan lupa subscribe atau follow channel ini.